Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ahli masjid Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kita semua Saya bersaksi Bahwa Muhammad Qasimbihan Abdul Karim Adalah salah satu hamba Dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala Atau orang biasa Yang Allah menggerikan kepada Sebuah mimpi yang kemarin Ar-Uqiyah atau sebuah petunjuk yang membawa kabar gembira dan juga peringatan yang Allah utus di akhir zaman ada tiga hal yang saya percaya dan yakin bahwa meneku Al adalah al-mahdi yang Allah janjikan kedatangannya di akhir zaman yang pertama kita melihat di zaman ini Para penyuruh penurut agama yang mereka menamakan diri mereka dengan Islam akan tetapi di, di setiap seron-seron mereka menyerukan agar tingkatkan Islam dan bersatu mengangkat Islam, akan tetapi yang nampak dan terlihat hanyalah perselisihan-perselisihan dan perpecahan-perpecahan yang semakin menyebar luas. Allah melihat Jika kita melihat Orang-orang yang bernimbing, Muhammad Husn bin Abu Karim, yang tentunya bertemu dan lolos oleh mereka dari kalangan-kalangan yang berbeda. Suatu kelompok-kelompok yang terpecah belah. "Akan tetapi Allah satukan hati hati mereka, dan aku wa islaminya, aku wa yang mana." bersatu dalam satu nama Islam menuju titik Islam dan bersatu alam Islam. Nilakan pertama. Yang membuat saya yakin bahwa oh, Umar Qusim bin Abdul Karim Rahmatullahi Alayhi adalah al -Muhim. Yang kedua, agar kita semua melihat, membaca dan belajar Semua isi mimpi-mimpi Umar -mimpi Qusim bin Abdul Qarib. Karena tentunya dengan kita membaca dan mempelajarinya Kita akan menemukan kebenaran karena memang aku bersesuaian dengan Al-Quran dan Hadis Nabi kita Muhammad SAW, yang dimana dalam salah satu mimpinya mengabarkan tentang datangnya Dacau dan juga tegaknya Islam yang penuh kedamaian. Ini adalah suatu bukti yang nyata, dan jikalau seluruh manusia dan jin berkumpul untuk membuat suatu mimpi yang serupa dengan mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Qarim Tentunya tersetupun dari mereka yang bisa menerupai mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Qarim Mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Qarim Allah langsung yang memimpin. Yang ketiga Inilah kekuatan ide ini yang membuat saya semakin yakin dan percaya bahwa Muhammad Qasim adalah Al-Mahdi karena ia adalah seorang yang biasa, akan tetapi Allah meng mengamanahkan padanya suatu yang besar, sebagaimana yang telah diamanahkan oleh para nabi dan rasul yang tertahun. Yaitu agar mereka menyuruh kita semua, menghindari dengan jauh lebih dan juga memperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya hanya karena ini yang demikian. Ini. Menpoitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Allah akan menolong kita dengan tegaknya Islam. Inilah yang membuat saya sangat yakin bahwa mukosim adalah karena orang karena orang-orang beriman tentunya tidak ada kekhawatiran bagi mereka di dalam hati untuk mereka. Tatkala datang seseorang yang menyuruh. Agar mereka menghindari dan mencuri kesyirikan Dan mentahirkan Allah subhanahu wa ta'ala sungguh Inilah Suatu amalah Amanah yang mulia Bagi orang yang biasa Yang dia tidak mempunyai ilmu Atau orang yang religius, Akan tetapi Allah memilihnya Untuk mengembang amanah yang besar Dan saya bersumpah Allah bahwa inilah jalan yang benar sebagaimana yang telah dilalui oleh para Nabi, para sufi, para syuhudin, dan juga orang, oleh orang-orang yang saleh menuju rahmatan lil subhanahu Allah Taala Alhamdulillah.